mengenai ciri-ciri kelebihannya ada pada masyarakat kita di Malaysia. Ah sebab kesabaran ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada orang Islam kita di bumi yang bertuah ni. Satu lagi kerana uh, uh, uh, perasaan sayang agama. Aa. yang tertanam dalam jiwa rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari segala marabahaya hayam, alam bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, guys, kali ini ya, teman-teman sekalian, kita akan reaksi sebuah video yang diributkan oleh teman-teman sekalian di Instagram, yaitu Ciri-ciri dan Kelebihan Rakyat Malaysia. Ciri-ciri dan Kelebihan Rakyat Malaysia. Ya, daripada Ustadz Muhyib Khawli. Nah ini daripada channel Ilmu Islam. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya bersama guys. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa abdalus salat wa atamu ataslim. Ala habibina wa syafi'ina. Wa sayyidina sayyidil anbiya'i wal mursalin khatamin nabi'in. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah suara jelas insyaAllah. Allah suara okey mudah-mudahan suara jelas dengan izin Allah Subhanahu wa taala um, suara okey insyaallah masyaallah sabah masyaallah Lina Marlina ada waalaikumsalam Warahmatullah, wabarakatuh ejan kadir waalaikumsalam nur azlina suara jelas sahabat insyaallah suara suara okay. jelas jelas, jelas. Saya nak pastikan suara jelas, jelas. Alhamdulillah baik. Teman-teman daripada -teman, Allah, saya terpanggil untuk uh, uh, menyebut ataupun saya nak uh, bagi sedikit semangat kepada teman-teman uh, dan sahabat saya mengenai ciri-ciri kelebihannya ada pada uh, uh, masyarakat kita di Malaysia. Muhaqqiq. Sebenarnya uh, uh, mereka ada banyak kelebihan dan mereka insya-Allah akan dapat uh, melalui dan akan dapat uh, menempuhi ujian yang getir yang kita lalui sekarang insya-Allah sebab apa sebab kesabaran. Uh, sebab kesabaran ya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang Islam kita di bumi yang bertuah ni. Satu lagi kerana uh, uh, uh, sistem eh uh, minta maaf. Kerana uh, saya boleh kata uh, Rasaan sayang agama ah. yang tertanam dalam jiwa rakyat Malaysia. Betul, rahmati Allah umat Islam di Malaysia ni sangat unik. Sebab mereka sayang Islam. Selalu saya sebut mereka sayang agama Allah daripada orang kata daripada uh, orang kata di dalam di, di, di, di dalam, uh, dalam suduk yang jauh di dalam hati mereka sayang agama Allah swt. Uh, satu benda saya nak cakap bila saya uh, bila saya bincang dengan seorang sahabat saya, uh, partner saya bila kita bincang pasal peniagaan dikata antara uh, kelebihan rakyat Malaysia ni kerana ataupun antara perkara yang menunjukkan betapa mereka sayang agama Allah dan uh, prinsip ukhuah, uh, prinsip ukhuah uh -huh. yang begitu kukuh di kalangan masyarakat, prinsip ukhuah ni di mana Contoh, eh, kita bila nak promote satu produk, tengok kelebihan, Aa. betapa uh, sentimen sayang Uhu'ah di kalangan orang Islam, di bumi yang bertuah ni, sentimen dia akan kita melihat apabila seorang, uh, seorang peniaga nak jual produk yang bukan daripada negara Islam. Contoh. Aa. Sekarang ini kita ada satu produk daripada Kyrgyzstan, ada produk uh, madu, madu daripada negara, tapi negara itu bukan negara yang negara Islam yang yang yang, yang terkenal. Mm -hmm. Maka produk ni tak berapa laku. Sebab apa? Sebab umat Islam di Malaysia, di Singapura, umat Islam di selatan Selatan Thailand, umat Islam di Indonesia, mereka sangat sayang negara Islam yang uh, di negara Arab. Contoh, kalau awak promot madu hadal maut, mesti orang akan beli. Sebab Betul. Apa? betul. Sebab orang nak sapu produk Muslim. Yang ini saya nampak. Subhanallah. Masya Allah. Uh, kalau produk ni daripada contoh, sebenarnya Arab, rakyat Malaysia akan sapu produk ni dan mereka akan beli. Sebab apa? Kerana mereka nak sapu produk Islam. Di situlah kita nampak sentimen sayang agama Allah Subhanahu Wa Taala dan sayang. ...sebarang produk yang datang daripada negara Islam. Maksudnya, orang Islam kita di Malaysia ni suka sangat support orang Muslim. Oh, SubhanAllah. Jadi kita nampak sangat, Masya Allah, antara ciri-ciri orang Islam. Um, <tuh> satu dalam dalam kesempatan ni saya nak sebut, Tuan. Uh, yang saya nak sebut kat sini... Tuan-tuan Allah, apa jua amanah kita buat Kalau ni kita ikhlas, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima Keikhlasan ni sangat penting Dalam apa jua amanah kita Bila kita ada, tengok uh, Bila kita ada prinsip, sayang Allah dan Rasul Sayang Allah dan Rasul Kenapa awak buat benda Kenapa awak support orang tu? Sebab dia orang Islam Ya Allah, betapa tinggi nilai benda Betapa tinggi nilai perkataan Aku sokong dia ni Sebab dia sayang Allah dan Rasul. Kan saya sebut sebelum Allah. ini? Antara tanda iman. Masya Allah. Rasulullah SAW. Salafun, Salafun man kunna Masya fihi wajadahhalawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa mempunyai tiga perkara ini akan merasai kemanisan iman. Yang pertama. An yakuna Allah warasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menyayangi Allah dan Rasul lebih daripada segala galanya. Ini pertama. Yang kedua. Wa an yuhibbar rajula. rajula. ...au an yuhibbal mar'a, la yuhibuhu illa lillah. Menyayangi saudara-saudaranya hanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sayang seorang itu hanya kerana Allah. Uh, saya suka sangat bila tengok orang Islam ini, kita tahu orang Islam ini baru nak naik. Kita pergi support dia. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Ya Allah, betapa indahnya. tuan, -tuan rahmati Allah, bila ada prinsip ikhlas dan uh, kita support seorang kerana Allah... Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi pahala yang sangat tinggi. Betul. Teman. Ada orang dibuat amalan kita habiskan tiga perkara, an yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma, sayyallahu wa rasul daripada segala-galanya, wa an yuhibba ar-rajula la yuhibbuhu illa lillah, sayang seorang saudaranya hanya disayang kerana Allah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu Anul Qafinal dia benci kembali kepada kekufuran, seperti mana benci dicampak dalam api. Jadi tiga perkara ni tuan. Kalau ada dalam hati kita kita akan merasai kemarisan iman. Baik. Allah Subhanahu sebut dalam surah Hud. Tengok Allah kata apa. Man kan yurid al-hayat adzunyaa wazinatuhan wa fi ilayhim fiha wahum fiha la yubqasun man kana sebarang amalan hmm? sebarang amalan kita lakukan kalau amalan itu kita simpan niat dalam hati aku buat benda ni kerana aku ada kepentingan dunia Allah subhanahu wa taala kata apa man kana yuridul hayatad dunia wazinatuha kalau kita buat sesuatu ikhlas kerana dunia Allah subhanahu wa ta'ala boleh bagi kita uh, Allah subhanahu wa ta'ala boleh tunaikan permintaan kita kalau kita ikhlaskan untuk dunia Baik, contoh, tengok orang butih Orang butih bila buat kerja kerana dunia Mereka berjaya tak? Saya nak tanya sahabat saya Berjaya lah berjaya Orang butih lah. Orang bukan Islam Berjaya Ruh Amerika, Eropah Orang Yahudi Bila mereka tekun dan peku Eh, bukan beku, tekun. Bila mereka tekun dan mereka ikhlas, buat sesuatu amalan untuk manfaat dan kepentingan dunia. Dan mereka betul-betul ikhlas dalam kerjaya dia, dalam kerjaya dia. Berjaya tak? Berjaya. berjaya. Yes. Terbaik sahabat, berjaya. Walaupun dia bukan Islam. Allah SWT tengok ayat ni sangat indah ayat ni Ayat 14, surah Al-Ahzab. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun Allah kata barang siapa yang buat sebarang amalan ataupun kerjaya ataupun melakukan sebarang kerja untuk mendapat mendapat kepentingan dunia yang dia tuju Allah kata nuwaffi ilaihim a'malahum Allah subhanahu wa ta'ala akanta naikan apa yang dicari apa yang diusahakan dia akan dapat <tuh> wahum fiha la yubkhasun keuntungan dia tak akan kurang sikit habot tapi kalau dunia ulaiikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an nar ulaiq tapi Allah Subhanahu wa taala kata dia akan dapat dibayar tunai di dunia sahaja tapi di akhirat tak ada sebarang kon tu mereka hanya dapat api saja sebab okey tuan-tuan Allah, kita bila buat satu amalan buat kerana Allah kita dapat pahala betul dapat orang kafir rugi sebab, sebab dia buat kerja terbaik mereka buat kerja terbaik untuk negara dia. Dia buat kerja terbaik untuk ekonomi. Mereka buat kerja teknologi. Tapi sayang sekali, dia tidak ada niat kerana Allah. Maka dia dapat di dunia, di akhirat tidak ada. Allah Sayyid Akmal, Allah rindunya kat dia Sayyid Akmal ni. Selalu ada rupanya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, setiap amalan awak lakukan, bubuh perkataan kerana Allah. Bubuh, bubuh tu letak lah. Tambah perisa. Minta kata apa perisa. Tambah perkataan, Aku buat ini kerana Allah Kenapa aku bagi serakah? Kerana Allah Kenapa aku salat? Kerana Allah. kerana Allah Kenapa aku bekerja untuk negara aku? Kerana Allah Kenapa aku tetap sayangi raja aku? Kerana Allah Dan kerana aku tak nak berlaku huru-hara di negara kita Tengok, setiap amalan aku buat kerana Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala Itulah kelebihan dan ciri-ciri umat Islam kita di Malaysia. Cuba tengok, makcik-makcik wow. tua duit jual di pasar. Masya Allah. Orang-orang yang duit jual durian. Ha, sekarang ni musim durian. Dia tak apa, Tuan saya bagi kerana Allah. Ya Allah, betapa indahnya. Eh? Betapa indahnya kita bila memberi kerana Allah. Bila kita sayang kerana Allah. Benci pun kerana Allah. Kenapa kita tak suka orang minta maaf? Kenapa kita tak tak boleh nak rapat dengan Orang yang tidak menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kerana dia tidak sembah Allah Tengok Jadi, Tuan-tuan Terahmati Allah, tengok uh, uh, uh, uh, uh, uh, Tengok, ada hadis hadis sangat indah Hadis Rawahu Termizi dan Imam Ahmad, hadis ini sangat indah Hadis unsahayah Mari kita tengok hadis ini Ya Allah sangat indah tuan, -tuan. Hadis ini daripada Abu Qabshah Ada seorang sahabat, mungkin teman-teman tak pernah dengar nama sahabat ni. Sahabat ni nama dia Abu Qabshah. Hmm? Abu Qabshah Al-Mari radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat eh uh, masyaallah betul. Ummu Husam kata aku belajar ilmu kerana Allah. Bukan kerana si fulan, bukan kerana aku nak tunjuk. Sebab itu, tu tuan-tuan paling bahaya riak. Riak ni sangat bahaya. Tengok hal ini. Abu Qabshal Al-Mari radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahabat Rasulullah ini Abu Al-Mari radhiyallahu ada tiga perkara aku sumpah atasnya dan aku nak bagi tahu kamu satu perkara Allahu akbar pegang ni pegang kata ni Ma min Tidak akan kurang duit seorang hamba Allah Apabila dibagi sadakah. Maksudnya tuan rahmati Allah Bayangkan bila awak berikan sedekah kerana Allah Dan ini antara amalan rakyat Malaysia yang sangat indah sekali Rakyat Malaysia ini Kelebihan mereka suka bagi sedekah Suka bagi makan Kenapa bagi makan? Kerana Allah Ya Allah Ingat tak tahun 2000 Uh, ...bila kita berlaku banjir besar di Kelantan, tahun berapa tu? Tahun berapa? 2014. 2014, ingat tak? Banjir besar di Kelantan... ...dan sebahagian di Terengganu. Tengok bagaimana rakyat Malaysia berpusu-pusu pergi bantu dan hulurkan bantuan. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ingat tak itu, Tuan? Bagaimana, 2014, ya Encik Fauzi? Rakyat Malaysia daripada setiap pelosok negara, pergi, masya Allah, berikan bantuan. Inilah Allah. yang musuh Allah nak hancurkan di dalam uh, uh, musuh Allah orang oh Yahudi bila buat permainan COVID, dia nak nak nak ni, dia nak hancurkan gathering, nak hancurkan prinsip bantuan, nak hancurkan prinsip akhwa. Musuh Allah bila buat COVID ini, apa tujuan dia? Tujuan dia rakyat Malaysia tak nak rakyat Malaysia bersatu. Ya Allah ya Allah. Wallahi tuan-tuan. Demi Allah saya cakap. Demi Allah Allah tahu hati saya. Satu senjata paling kuat di dalam ummah Islam di Malaysia kesatuan di antara ummah Islam. Ni di ukhuwah. Dia nak pecah belah, dia nak dia pecah belah orang Islam di Malaysia ni. macam-macam permainan dia kononi buchos blog ni aliran gini hok ni aliran gini hok ni parti gini hok ni semua tuan-tuan ingat malaysia ni sejak merdeka sampai sekarang apakah tujuan musuh allah di dalam bumi yang bertuah ini pecah belah rakyat malaysia dengan dengan ancuan apa ni apa, dengan permainan politik mu parti ini mu parti ini gaduh pada hal orang islam akhirnya parti tu gaduh parti tu lagak dulu satu pula dia nak pecah belah umat Islam. Ya subhanallah saya dah nak, nak 25 tahun kat Malaysia ni. Bila saya fikir eh kejak ni buat parti tu, parti ni, parti oh gaduh kerana politik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila datang badak ni kita nampak politik tak ada menda, tak berguna. Masya-Allah. Kadang kadangkala kadangkala -kadang, oh, ulama kita terpedaya dengan satu. Mungkin mereka manusia bukan maksum. Mereka pun terpedaya dengan satu seruan. Oh munikafe munita ni tak ikut sunnah, gaduh, balah sama kita, pecah belah lagi. Oh wah di kalangan orang Islam. Musuh Allah jinlah tujuan dia. Betul. Oh wah. Dia ajurkan oh wah di kalangan orang muslim. Subhanallah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam muslim. hadis yang sahih al muslimu akhul, akhul muslim. muslim. Rakyat terbaik Siti Aisyah Dia nak hancurkan ukhuwah di kalangan orang Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis yang sahih Al muslimu akhul muslim Orang Islam dengan orang Islam bersaudara La yazlimuhu Wa la yaktuluhu La yazlimuhu Wa la yahqiruhu wa la Orang Islam dengan orang Islam sebagai saudara Tak boleh menzalimi dia Tak boleh makihamu dia Tak boleh Tak boleh serahkan saudara orang Islam kepada Tengok Tuan Masya Allah kelebihan umat Islam di Malaysia ni yang satu kelebihan umat Islam di Malaysia bila orang Palestin ada masalah orang Islam Malaysia terima dia. ya Allah Masya Allah. Malaysia terima dia, bantu dia orang Islam di Bosnia dah hersik dizalimi umat Islam di Bosnia dah hersik dibunuh di sebelah wanita Islam di Bosnia yang tak pakai tudung di di di, di apa orang Kristian dan Serbia Begi buka perut dia dan dan bonoh bayi yang hidup dalam kandungan wanita yang mengandung. Betul tu rahmati Allah umat Islam di Serbia. Eh, itu maaf, umat Islam di Bosnia dan Herzegovina umat Islam di sana di di di di segang di disegang, kerana mereka kata la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Tiba-tiba wow. mereka Malaysia buka buka pintu terima umat Islam. Betul tu, ingat tak umat Islam. Lapan puluhan umat Islam di di di Kembodia, umat Islam di di apa nama di Hanoi, Hanoi, Hanoi uh, Vietnam. Saya pernah jumpa Vietnam, dengan Vietnam, seorang Vietnam, Vietnam, Vietnam Muslim ni. Dia duduk Malaysia di Selangor tahun lapan puluhan lagi. Dikatakan Malaysia terima aku, aku jadi rakyat Tenang. Allahuakbar. Jadi musuh Islam di tengok Malaysia ni, bagaimana kita nak rosakkan Islam di Malaysia, hancurkan ukhuwah. Betul banget. Hancurkan ukhuwah. Subhanallah, subhanallah. Permainan mereka sangat licik. Tapi, kita bergaduh-gaduh, eh? kita bergaduh kat luar, gaduh kat politik, tiba-tiba masuk masjid, kita rapatkan safh. So musuh Islam tengok, di Malaysia ni paling penting hancurkan safh rapat. Wah, oh, betul. Jangan bagi orang Islam rapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo umat Islam diigur, umat Islam diigur. Malaysia pun bantu. Ha, igur juga. Umat Islam di Syria, yang kita dibunuh, kita ditindas, kita disebelih oleh syiah di Syria, umat Islam di Iraq tuan-tuan terahmati Allah, banyak doktor-doktor Iraq Malaysia terima mereka, Malaysia bagi duduk kat sini Kenapa? Prinsip ukhuwah yang sangat tinggi di kalangan rakyat Malaysia Dan prinsip ini kita jarang tengok tuan-tuan, jarang tengok, -tuan, jarang -tuan. Subhanallah, sebab itulah tuan, rapatkanlah ukhuwah Alhamdulillah, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala uji kita dengan balak dan plan demik ini sebab Allah subhanahu wa ta'ala nak tengok bagaimana kita nak buat dalam keadaan orang ada orang Islam susah masya-Allah sekarang kita nampak ada sentimen ukhuwah di kalangan rakyat Malaysia naik Betul. satu perkara yang sangat indah Allahu akbar sangat indah hmm. Sebab Hmm tu saya kata sekali lagi uh, saya support, saya nak bagi insya-Allah insya-Allah saya pun nak amalkan tapi saya, saya tak suka jangan kita tunjuk eh? jangan tunjuk tapi saya cuma nak bagi tahu tuan-tuan rahmati Allah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Rasulullah, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan kurang. Betul. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Wallahi itu tidak akan kurang duit kita apabila kita bagi sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan kurang duit harta seorang hamba Allah daripada sedekah. Bahkan akan tambah. Ha. Ma naqasa 'abdu mali min sadaqah. Hafaz Tengok Abu Qabsy al-Mani radhiyallahu ingat hadis Abu Qabsy. 'abdun ah, Yang kedua. Oh. kata Rasulullah 'abdun illa zadahu Allahu akbar oh, Ya Allah indahnya. Tapi tapi kejap yang pertama tadi ingat tak? Yang pertama boleh hafal tak sahabat? ما نقص عبد مال من صدقة تبدأ كان قرآن تبدأ كان قرآن كتب كانوا كتاب بقي صدقة الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين يفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة Wallahu yud'ifu <messalul> ka Allah kata apa? mereka yang belanja duit mereka di jalan Allah. <messalul> Orang yang belanja duit dia di jalan Allah Kerana Allah matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat saban sanabil. Orang yang belanja duit dia dia Allah seperti apa? Seperti benih. Kamatsali habatin anba Kita tanam satu satu benih sawah padi. Kita tanam satu benih padi, eh? Padi, beras. Padi ke beras? lah. Kita tanam satu benih. Fa ambat 7 senabel. Kitab tanam satu. sisi Allah bila kita belanja satu ringgit. Allah Subhanahu wa Taala akan bagi pahala tujuh ringgit. Maksudnya, orang yang mengumpulkan uangnya dalam perjalanan ke sana, seperti sebut saja Tujuh padi ni yang naik setiap setiap tangkai ada seratus, seratus bernis. Satu kali tujuh kali seratus, tujuh ratus pahala kita dapat bila bayar satu ringgit. Ya Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' Allah subhanahu wa taala boleh lipatkan ganda untuk siapa Allah nak. Terima kasih banyak kepada sahabat saya Muhammad Fikri. Dia kata, Ustaz dah masuk waktu zuhur, dia pun nak salat zuhur. Barakallahu fikum, uh, sepatutnya kuliah ni lima belas minit, dah cukup dah rasanya. InsyaAllah sudah rahmati Allah, malam ni. Malam ni insyaallah doakan saya uh, mungkin malam ataupun petang, tapi salah seramai orang nak malam. Malam ni kita akan bicarakan apa, kita akan bicarakan pasal uh, hadis ni. Boleh tak? Hadis ni insyaallah. Eh? Hadis ni tak habis lagi. Insyaallah mungkin dalam buku sembilan setengah insyaallah. Eh, sembilan setengah kita akan bertemu sebab dah masuk waktu zuhur. ramai orang nak solat. Uh, sebab waktu itu, InsyaAllah Tuhan dan Rahmati Allah, malam ni kita akan bicara mengenai tiga uh, perkara yang uh, sahabat Rasulullah Abu Qabsh al-Mari suruh kita pegang Iaitu, ma naqasa manu abdin min sadaqah, wa la zulima abdun mazlimatan fasabar alihah sedap, Sangat best hadis ni, sangat bagus, InsyaAllah kita sambung malam ini tiga, tiga perkara yang kita kena pegang untuk InsyaAllah meninggikan kekuatan kita dan uh, yang ini mungkin tajuk kita malam ini, uh, tengoklah sahabat kalau ada tajuk. Uh, boleh bagi tajuk best Saya tak nampak lagi tajuk. Hari ini tajuk ini kelebihan ciri-ciri rakyat Malaysia. Tapi insyaAllah malam ini, mungkin kita akan tekan bak khuwah insyaAllah. Eh? Uhuh, insya dalam kursus bilangan setengah allah Terima kasih banyak sahabat. Terima kasih banyak kepada follower-follower yang sentiasa support saya. Terima kasih pada terima kasih banyak kepada umat Islam di Malaysia, di selatan Tai, di Singapura, di Indonesia. Bayangkan tuan-tuan, orang Indonesia hubungi saya nak beli barang saya, nak support Zatuan. saya. Tengok, ukhuwah. Subhanallah ya tuan. Ukhuwah ni sangat penting. Ukhuwah. Persatuan di antara orang Islam. Tanpa kita mengira uh, Uh, perpezaan kecil di antara kita InsyaAllah, mudah-mudahan insyaAllah malam ni Bismillahirrahmanirrahim insyaAllah, terima kasih banyak sahabat Sehingga kita bertemu lagi Maafkan saya uh, Dan uh, insyaAllah kita jumpa Malam ni insyaAllah, Assalamualaikum Wa'alaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wabarakatuh. Oke okay, guys, itulah tadi Allahumma sallallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi Yang disampaikan oleh Ustaz Muhyib Khauli berkenaan dengan ciri dan kelebihan rakyat Malaysia. Bahwasannya, mendapatkan manisnya iman ya. Bahwasannya kita akan mendapatkan manisnya iman apabila kita cinta kepada saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan istilahnya, kelebihan rakyat Malaysia itu kebiasaannya, kebiasaan sudah yaitu senantiasa bersodakoh. Ya, saya juga istilahnya Bisa dikatakan ya menikmati ya Bagaimana istilahnya orang-orang Malaysia itu ketika bersedakah Istilahnya mengalami juga ketika Waktu itu ada uh, Jemaah saya daripada Malaysia itu setiap bulan Ramadhan dia akan hantar duit kepada Saya untuk disedekahkan Kepada jemaah-jemaah Umroh Ataupun orang-orang di sekitar Masjidil Haram. Allahu Akbar Sangat mulia sekali. Dan selama Saya di Arab Saudi memang yang banyak memberikan sedekah ya Kepada jemaah-jemaah Ataupun kepada istilahnya Orang-orang yang di sekitar Masjidil Haram itu Banyak juga orang-orang Malaysia Seperti itu guys Yang saya alami sendiri Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Dan ada juga banyak teman-teman Ya saudara-saudara juga yang dari Malaysia Istilahnya Yang membantu juga untuk pondok pesantren saya Seperti itu Masya Allah Jadi buat teman-teman semua yang ingin membantu juga boleh dengan bergabung menjadi members ataupun join, ya, kepada istilahnya yang ada di channel ini seperti itu. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga, itu teman-teman bisa join di situ. Uang yang dihasilkan dari situ akan disalurkan kepada pondok pesantren yang ada di kampung saya, guys. Oke, itu saja video kali ini. Masya jazakumullah khair ustadz muhib khauli, dan juga istilahnya Indonesia, Malaysia, ukhwah Islamiyah, Singapura, Brunei, Thailand, Patani, itu ukhwah Islamiyahnya. Yang jadi inceran ya Orang-orang istilahnya Orang-orang kafir Orang-orang yang benci kepada Islam Allahu Akbar Kalau istilahnya Kita bersatu Karena ukhwah Islam ya Karena agama Islam Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka tumbanglah Para musuh-musuh kita Allahu Akbar Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh